Saya Deni Batubara, bertemu lagi dalam Info Aurora News. Puasa pada hakikat adalah ibadah umat muslim dengan menahan diri. Di Indonesia momen berbuka seakan menjadi berkah bagi para pedagang. Banyak pengusaha dadakan menjajakan dagangan khas berbuka saat Ramadan. Berikut beberapa contoh makanan yang sehat untuk berbuka puasa. Kurma, air putih, buah-buahan segar, sayuran, makanan yang mengandung protein. Banyak ahli gizi menyarankan kita memilih makanan yang sehat dan seimbang. Demikian info Aurora News, selamat menjalankan ibadah puasa.